Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ninja atau Shinobi secara harfiah diartikan sebagai seorang yang bergerak secara rahasia atau secara umum adalah seorang mata-mata di zaman keadaan Jepang yang terlatih dalam seni jutsu Ninja biasanya dibayar untuk melakukan misi penyusupan, mengumpulkan informasi, merusak, menghancurkan gudang persenjataan dan makanan, bahkan melakukan pembunuhan Dan untuk melakukan misi-misi tersebut, Ninja di, dibekali senjata-senjata rahasia Berikut kami merangkum senjata-senjata rahasia yang umum digunakan oleh seorang Ninja atau Shinobi Shuriken Shuriken adalah senjata lempar yang berbentuk bintang yang di setiap ujungnya dipertajam Shuriken biasanya digunakan untuk serangan jarak jauh Ada banyak sekali jenis dan tipe Shuriken tergantung klan-klan yang menggunakannya video sebelumnya saya pernah membuat suriken link di deskripsi kunai seperti halnya suriken kunai juga sering kita lihat di berbagai film Manga dan juga enim. Untuk bentuknya sendiri kunai bervariasi Tapi yang paling sering digunakan adalah kunai dengan model seperti ini Dan untuk fungsi dan kegunaannya sendiri Kunai biasa digunakan sebagai senjata bertahan atau senjata pertarungan jarak dekat Juga untuk senjata lempar Di video sebelumnya, saya juga pernah mem membuat kunai minato dan kunai asuma di serial naruto Ninjato Ninjato atau juga disebut sebagai ninjaken atau shinobi Gatana pedang ini biasa digunakan oleh seorang shinobi dan diikatnya di punggung yang membedakan ninjato dari katana adalah bentuknya dan ukurannya ninjato cenderung lebih lurus dan panjangnya pun lebih pendek. di video sebelumnya saya pernah mencoba menguji ketajaman ninjato wakijashi yang saya buat Kama bentuknya seperti sabit dan dulunya digunakan untuk bertani dan memotong rumput Kama lebih mengarah kepada senjata menyerang ketimbang bertahan Oleh karena itu tidak jarang beberapa ninja membawa dua kama sekaligus Untuk pertarungan jarak dekat kusari Pundo Kusari fundo dan juga sering disebut mangkiri gusari adalah senjata atau seutas tali atau rantai yang diikatkan di ujungnya dengan pemberat atau bandul Kegunaan kusari fundo cukup beragam bisa untuk mengikat untuk melempar, untuk menangkap, dan memberikan luka dengan hantaman pemberat di ujungnya KUSARI GAMA Kusari Gama adalah gabungan dari Kama dan Kusari Fundo. Bagian bandul atau pemberat Kusari Fundo diganti dengan sabit menjadikan senjata ini lebih berbahaya daripada Kusari Fundo. Cara menggunakan senjata ini bervariasi. Ia bisa digunakan untuk pertarungan jarak dekat dan juga untuk menjangkau jarak jauh. Kakute senjata Kakute ini cukup tersembunyi karena ukurannya yang sangat kecil Senjata ini berub, berbentuk cincin yang memiliki duri, dan kegunaannya untuk menyerang melalui genggaman, baik itu di leher ataupun di tangan. Senjata ini bukan bukan diperuntukkan untuk membunuh, tetapi untuk memberikan kesempatan dan waktu untuk melarikan diri. Fukia Fukia atau kita lebih mengenalnya dengan sebagai sumpitan seperti senjata yang serupa di budaya lain Fukia menembakkan dart yang umumnya dilumuri dengan racun dengan senjata ini seorang ninja bisa melumpuhkan lawannya tanpa perlu bertatap muka dengan mereka Tekokagi Senjata yang berbentuk seperti cakar beruang ini Awalnya digunakan untuk pertani saja Namun berkat kegunaannya yang bisa melukai tekokagi digunakan sebagai senjata Ada dua jenis tekokagi yang biasa digunakan Ada yang bertipe cakar di telapak tangan Dan juga cakar di punggung tangan Seperti senjata Vega dan Wolverine Selain kegunaannya untuk menyerang, teko kaki juga biasa digunakan untuk memanjat dinding atau tebing. Nekote Nekote atau cakar kucing bentuknya seperti sarung tangan, namun mempunyai ujung kuku yang sangat tajam dan kuat. Nekote juga punya permukaan dari besi yang bergerigi untuk menahan serangan dari musuh mereka. Biasanya ninja menggunakan Nekote di satu tangan dan tangan satunya bebas memegang senjata lain. Jika kalian mengenal superhero Black Panther, senjatanya mirip seperti itu. Metsuboshi Metsubushi adalah kantong kecil atau berbentuk bola berisi abu, pasir, kotoran dan serbuk beracun atau zat kimia lain. Metsubushi artinya menghancurkan mata. Biasanya Metsubushi digunakan seorang shinobi untuk melarikan diri dalam keadaan terdesak. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Jika kalian mengetahui senjata lain, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Assalamualaikum.